Oke, okay, um, ini hari ketiga gue di Bali. Sebelumnya gue rencanain hari ini untuk hunting sunrise dan hunting sunset. Um, tapi sebelum berangkat, gue coba cek app ramalan cuaca dan menurut app-nya itu, hari ini tuh bakalan mendung. Dan semalam gue sebelum tidur, gue coba uh, measure lagi. Dan ternyata bener sih, uh, hari ini bakalan mendung seharian. Dan itu kayak di semua, semua lokasi di Pulau Bali itu hampir semuanya mendung. Jadinya uh, gua nggak usah repot-repot buat bangun pagi untuk ngejar sunrise um, Dan rencana hari ini gua ganti dengan pergi ke beberapa air terjun Jadi beberapa air terjunnya ada di sekitaran Gianyar uh, Air terjunnya ini cukup mudah ya aksesnya Jadi kita nggak perlu trekking atau nggak perlu jalan terlalu jauh untuk muncul sampai ke spot-spotnya Ya kita lihat aja deh hasilnya bakal gimana ambil shot dari dekat medannya lumayan susah jadi kayak harus masuk ke dalam air gitu. Um, sekarang lagi nyobain komposisi yang kedua. di sini dari jauh ada ada foreground airnya juga di bawahnya. kita lihat aja dimana. Uh, sekarang gue udah balik lagi ke parkiran seperti yang bisa dilihat tadi um, perjalanan cukup dibilang sulit sih sebenarnya nggak sulit tapi ketika lu bawa kamera plus kamera video plus tripod plus filter dan lain-lainnya uh, jadi lumayan ribet sih ya bukan sulit ya agak ribet gitu karena lo harus masuk ke air dan sepaha orang dewasa tinggi airnya which itu lumayan banget dan lo harus uh, Berusaha mencari pijakan kaki yang yang settle gitu supaya lu nggak jatuh plus tangan kiri kanan penuh megang tripod kamera video ngalungin kamera cukup ribet sih makanya tadi uh, selama perjalanan di air gue nggak shoot, dan pas lagi pas lagi uh, ngambil gambarnya pun itu cukup tricky karena namanya air terjun pasti ada banyak butir-butir air kan jadi kayak gue harus bersihin gue harus bersihin air di depan lensa kamera foto gua, terus gue juga harus bersihin butir-butir air di dalam lensanya di, di depan filternya di dalam lensa dan di depan filternya terus kayak gue juga harus bersihin kamera ini supaya ngeshootnya enak dilihat Justru itu ribet banget plus gua harus nyari tempat untuk pijakan kakinya ya jadi jadi tadi uh, pas shootingnya ya seadanya aja dan dan ya gue gak sempet sharing kenapa foto dari situ dan settingannya apa ya tapi gue udah dapat sih beberapa shot dua shot yang lumayan bagus, dua, dua komposisi yang berbeda um, sekarang gue mau mau ke waterfall yang satunya lagi namanya Tukat Cepung uh, gue juga belum pernah kesana, baru denger, baru denger hari ini juga karena tadi pagi gue browsing kayak kemana nih yang enak uh, yang deket-deket ini gitu akhirnya gue mutusin ke tuk Tukat Cepung Uh, sekitar setengah jam perjalanan dari dari dari sini kita lihat aja ntar ya. Gue udah nyampe di tukat Cepung um, Kalau dilihat dari parkiran sih nggak terlalu rame ya Soalnya kalau dilihat di Google nih Kayaknya tempatnya nggak terlalu lebar, nggak terlalu luas Jadi kalau rame mungkin jadi agak susah foto ya Tapi so far sih kelihatannya oke okay ya Cuma ada beberapa mobil doang di parkiran Udah sekitar 5 menitan jalan Air uh, terjunnya udah mulai kedengeran Dibanding yang tadi sih, ini sangat jauh lebih santai, perjalanannya enak, datar, sepi, dan hopefully di sana nggak terlalu ramai. Okay, um, akhirnya gue selesai motret di tukak cepung. Kalau lu tadi lihat gue sekali naruh tripod terus langsung jepret terus langsung dapat. Itu bohong banget. Gue ngabisin lebih dari satu jam di situ. Satu jam buat pertama gue harus bolak-balik ngetes komposisi mana yang paling bagus, maju mundur, zoom in, zoom out. Nah, yang tapi yang lebih lama lagi itu exposure ya. Karena idealnya, idealnya gue mau sekitar exposure itu sekitar 8 detik. Karena selain air terjun yang jatuhnya itu Udah jadi soft, udah jadi halus. Gue juga mau Foreground-nya, air yang di bawahnya itu yang ngalir, itu halus juga. Tapi, 8 detik itu kayaknya terlalu lama, karena lokasi Karena lokasi tempat gua naro kamera dan air terjun itu deket banget. Jadinya, Sebentar aja, itu lensa tuh udah basah. Jadi di, di depan elemen lensanya itu banyak butir-butir air Yang bikin di fotonya itu titik-titik banyak. Jadi, dari delapan detik itu, gue turun ke empat detik, dua detik, satu detik sampai akhirnya setengah detik. Jadi setengah detik itu titik terakhir dimana butir-butir uh, air itu nggak terlalu parah dan gue masih tetap dapat, gue masih tetap dapat air terjun yang soft bawahnya sih foregroundnya sih udah udah tajam itu. Dan lebih cepat dari itu even air terjun juga udah tajam Jadi gue jadi gue harus ngalah dengan eksposur setengah detik itu. Ya, itu pun masih banyak butir-butir airnya, dan dan kerjaan di Photoshop itu bakal banyak banget, karena gue harus bersihin satu-satu. Oke, okay, um, sekian episode kali ini. Uh, like kalau kamu suka videonya, jangan lupa subscribe juga. Oke, okay, sampai ketemu.